Haa nah, kita tengok sama yang ada, dia ada grrrr Grrrrrr <tunean> Haa Apa dia ke? <tunean> betul je betul, betul Bini muda ke bini tua? <tunean> <tunean> Haa ah, rohok juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Cak Mujib, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijauhkan dari segala merabahayam, alapataka, bencana, dan balak, serta berbagai macam penyakit. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Oke, salah satu ustadz yang famous yang banyak sekali peminat di Malaysia adalah Ustadz Azhar Idrus. Dan dari Ustadz Azhar Idrus lah saya belajar bahasa Malaysia, sike-sike, meskipun ada banyak yang tak faham juga, eh, kan? Tapi sekarang, alhamdulillah. Alhamdulillah hampir semua yang dicakap oleh Ustadz Azhar Idrus ini Ataupun yang disampaikan oleh Ustadz Azhar Idrus Saya boleh faham Macam tuh guys ya Dulu-dulu awal-awal saya belajar bahasa Malaysia tuh Saya belajar daripada Ustadz Azhar Idrus saya juga belajar dari Ustadz Don Daniel. Yang pertama adalah Ustadz Don Daniel, ya kan? nah lepas itu Ustadz Azhar Idrus ini. Dan juga kepada seorang Habib, yaitu Habib Ali yang ada di Malaysia, guys. Nah, jom kita tengok videonya, guys. Di sini ada Ustadz Azhar Idrus. Jadi di sini ada soal jawab agama. Biasanya kalau soal jawab agama ini sangat-sangat kocak dan sangat-sangat lucu pertanyaan daripada orang-orang ataupun jemaah yang ada di sana. Jom kita tengok videonya guys. Let's go. Oke, okay, ini dari channel Kuliah dan Dakwah. Jangan lupa untuk di-like, share, komen dan subscribe-nya terlebih dahulu guys. Oke, okay, jom kita tengok. Ah, uh, dan jadi mo kau suka tu. Kau usah kata nangis Nah, baby sunangis comel. Betul tak? No? baby nangis jomel berok jomel nak tidur tak tidur jomel betul tak ha belum tidur jomel mak dia belum tidur kaki sangat bangun tidur macam jemput wisang ke mak gig ha ha baby ni tak pasal kata udah, cukup paling watak jomel betul tak ha dah tua jugak suka udah tak pasal kata nangis ha jadi cukup habis tapi kalau kita buat majlis orang guti ngambok apa pula kita guti sikat masa tu orang selawat kan. Nah, ha, masa orang selawat tu memang orang guti sikat takkan nak cukur masa tengah gitu. Aha, Luka pada budak. Jadi habis majlis, cukur. Gambuk tu, pang, timbang, jangan buang pula. Ni boh dalam wahnya bukan main, bohlah wahnya. Faham? Dedah teruk kambuk. Ha, ha, jangan. Gambuk tu timbang. Timbang dekat mana? Timbang kedama jangan timbang kedai gula. Ah tak, timbang kan timbang ketoh dak naik eh. Ne? timbang kedama ha. Letak atas tepat pelik dia tu, dia akan nampak 1 gram rambut. <tos> Pasal rambut baby dak berat. Bukan rambut mak dia 2 piko. Ni rambut baby 1 gram saja. Letak atas tu 1 gram, patu kira harga perak leni berapa. Oh kalau perak leni 1 gram rm ringgit Rambut anak aku 1 gram eh. Sedekah rm ringgit Jangan sedekah rambut ha? Sedekah pitih ke orang miskin. Rambut, tanam. Betul. Faham tak ni? Tuan-tuan, faham. <coughs> faham ingat tak? Angguk-angguk lah tau. <coughs> Rambut pula pergi sekoh. Hmm, Piti buat makan ke dia? <coughs> Dah kalau kita nak kira harga mah, boleh tak? Tak. <coughs> <coughs> Tengoklah internet boleh tahu harga mah hari ni? Hari ni mah berapa sekilo? Sekilo? <coughs> <coughs> <coughs> Mahalah. <coughs> Lagian beli sekilo. Bukit istana ni kan? As kilo kalau kan? kata hari ni ribu sekilo, mah faham tak geh? Ambut anak kita 1 gram, maka kita sedekah 200 ringgit. Faham tak geh? Pasal 1 gram tu 1 per 1000. Kan? Eh, 1 per 1000 kilo. Eh, ha, ratio dia. Tiba-tiba okay. ambut anak kita sikit dia ada. Ha. Ha, maknanya 0.5 gram saja, tak sampai 1 gram. Mah 200 hari ni harga 1 gram. Sedekah je aneh sejarah teori ni 200 bagi 100 pun lakti. Betul. Nah. <laughs> Soalan seterusnya, apakah hukum orang yang sujud lama sebelum tayak akhir masa sembahyang beriman, berapa lama yang dibenarkan? Baik. Masa tayak akhir dia sujud lama. Aha. Ha. Faham tak? kita sujud dua kali Bangun tayak akhir. Okey. Neh, tu iman Allahu akbar, dia Allahu akbar. Tapi tak iman bang Allahu akbar baca tayak dia tak bangun ani banyak berlaku dalam masyarakat. Ya, betul betul. Boleh tak gitu? Boleh, tapi jangan lama sangat Aha. batal. Takat mana batal? Terpanjang terlalu lama. Ha bila terlalu lama perubaidzaan antara makmum dengan para jemaah adalah keji rupanya. Dia panggil fahish takalluf. Neh, keji persalahan antara makmum dengan imam. Imam semua duduk tayak dengan makmum lain di seorang tungging macam burung puyuh kan <laughs> begitu. Oh, Faham? Jika imam sudah membaca Allahumma salli ala Muhammad sekurang kurang tahiyat, maka batal makmum yang masih lagi sujud. Allah. Faham lagi? Ha ni sebab memandai-mandai dia dengar orang mengajar dia baca dalam dalam Facebook, sunat sujud lama dalam sujud takhir, hak tu untuk semayang seorang diri. Bukan semayang jemaah. Faham lah Semayang tahajud kita seorang Semayang witik Semayang, hajat kita seorang ah. diri Tak apa sujud, 4 minggu tak apa solat <laughs> diri, bang bangun-bangun tu <laughs> Boleh bring tau Faham <laughs> lagi, haa Nampak tau, haa, tu seorang Ni semua semayan cuma, ah Nabi kata, izah rafa'al imam right. Farfa'u, Napa bila imam Bangun-mur bangun, wa izah Sajadah, pas judul Bila imam sujud, maka Taklah kamu sujud, Neh Jangan lama sangat, haa Soalan seterusnya. Macam mana cara nak matikan handphone masih semayang? Supaya tak batal semayang. Cara, cara... Tengah semayang kalau, cara kalau, matikan handphone. Kalau dekat Arab guys, orang Arab tu. Ha, handphone taruh kat sini atau kat sini kan. Ha, lepas tu dia bunyi. Dia ambil lah macam ni. <tuk <tuk tak faham jugalah Kita belajar daripada Saat terus ni Macam mana setelahnya beliau ini Menyampaikan ni kan Haa jom Macam gis soalan Hmm Tak ada lagi tanya aku lagu ni Haa Tengah, tengah semayang Cara nak matikan handphone Ne Haa Patut matikan handphone sebelum semayang ni Sebelum semayang kita kena ingat soal ni Haa Ni Tak mati tak apa Jangan we bunyi Faham nak pergi? Haa Jangan bagi bunyi Vibrate tu tak payah. Neh. Ha, bab kala-kala walaupun tak bunyi dia vibrate dia gegar, ganggu kot kita. Ha, kita tengok sembang yang ada ger ger ger. Ha, Apa dia ke? <gabit> betul saja <je> betul, betul. K. Bini muda ke bini tua? <gabit> ha, gohok juga. Nah, ayo main teki teki lagu tu. Neh, guna gana sembang kita. Biar dak gegar, biar dak bunyi. Okey. Ha, orang panggil 4000 kali pun tak ada masalah. Pertulah ni kadang-kadang siapa kena pesan Betulkan sah, rapat sah Matikan, matikan telefon. telefon Tambah satu lagi ne? Hmm. Jawabnya matikan lah Macam mana-mana cara pun Jangan kita sampai batal Batal tu macam mana Dia panggil nazam semayang itu Sudah rosak Bentuk hmm. orang yang sedang semayang Sudah punah kan Jadi tak ada masalah Kita letak gini ha, Kita tengah semayang bunyi tak ingat nak tutup Kita tekan gini Tak batal pun Haa Haa okay. ha, Tak batal pun Nabi tengah semayang Lalu tu Natang Ada ekor cokeng ini Ah, Kau puan tahu tak Haa Kau putih panggil benda Kau ada kepulangan lagu Still lebih you <coughs> Benda? Skorpion Haa Skorpion Kala jenking Lalu depan Nabi Nabi tengah semayang Nabi katak dengan selipah tapi katak yang tidak membatal lah Bukan lepuk, lepuk, lepuk Batal lah semayang Punah-punah lah rupa semayang Faham? Haa, jadi pelahan Neh Tengah bunyi tak tutup Tengah ketak-ketak, ketak-ketak, ketak-ketak Haa ha, Neh Apa lahan-lahan? Boleh Benda yang berhajat boleh dalam semayang Tak? Haa, kau puan berdiri kain bulat-duk naik Faham ha. tak? Haa, boleh duduk ambil kain mula Ikat berhaluh Contoh Eh, gaduh-gaduh nak kilah kain Nak, no. tayak awal Bila diri, kain tayak lagi Faham? <laughs> Nampak tau ha, Dia boleh duduk semula Duduk semula Dan akak bangun, ikat pelahang-lahang okay. Kilah pelahang, jangan berok-berok-berok gitu Batas mayang, faham? Pelahang-pelahang Pelahang-pelahang Hmm Soalan seterusnya Hak mana sebetul, rapak kaki Ramal tak buat, rapak tumit Lagi susah, rapak bahu Haa, tiga Dalam bab salat jemaah Hak mana betul, rapak kaki Kaki rapak Haa, ok ha, Rapak tumit, tumit wakgi kawaran tinggi ni ha, Macam dalam Facebook banyak ni Kena wakgi ni Tumit ni, dengan tumit anu buku lagi setuh Haa, eh, atau rapak bahu Hak mana sebetul Bagus soalan. Ni. Pasal banyak sangat memanda mandala ni. Betul, 10 betul. ustaz, 10 hukum tu be. Faham tak? Ha 20 orang ustaz, 20 hukum keluar. Pasal apa? Pasal masing-masing ustaz perasan. Bajet dia tu ulama' dah. Dia bajet dia tu ulama' muktaba dah. Jadi 10 ustaz, 10 hukum memanda mandai. Faham? Ha ustaz ni pula ustaz Misgra, 2 minit jadi ustaz selalu. Faham lagi? Eh. <guluh> Tengok orang jadi ustaz jadi ustaz atek. Nah, ha, patu sarah tok tula aduk pusing. Neh. Ha, kisah hari kiamat alam melaku. Pahlah melaku Imam Mahdi. Ha, hendak mengaja bab aji ke bab apa dak ti. Haa, ustaz mesti segera dia. Neh. Ha, patu sekali cekak. Neh, dengar baik-baik. Ulama tidak ada yang kata kena rapap tumik ke tumik. Ha. Tu ulama Facebook dia panggil faham lagi mazhab Facebooki. mazhab Facebook. yang kelima dalam islam <laughs> dulu ada empat mazhab je hanafi syafi'i maliki hambali limi yang kelima Facebooki. faham lagi tumi kita ni kena kakang kereta umi ke orang sebelah kumi ni buku lali kena orang sebelah jelas ulama-ulama kata jangan buat macam tu faham tak lagi itu bukan amalan para sahabat tidak disebut dalam kitab-kitab besar-besar tak sebut itu yang deni tak mau ikut ulama sangat oh. nak ambil hadis tafsir sendiri jadi lentang pukang habis faham lagi dalam kitab fik muqarram pak pak mazhab tidak mengatakan kita kena kakang siapa kena tumit orang sebelah betul rapak sah ni apa makna rapak bahu sahaja ha. bahu saja kena di orang sebelah ada pula lagi kakang gitu faham tak lagi ne ha kakang kakang kakang kakang kakang leni dia tepek gambar di sisi masjid Gambo kaki terkakang terkakang terkakang. Nampak? Jadi hak palpas tu dak betul belakih. Ya? Ah ni mari buah baru hak ni tu. Ha, ha, Jawap ha. ni hak ni lagi dak betul. Fahang lagi. Ni semua ni pandai-pandai belakih. Hati-hati. Banyak sangat dia, ni cakap agama mengaruk habis. Tolak ne pandangan-pandangan muktabar, buat pandangan sendiri ambil daripada hadis. Nampak tak? Pasal apa pasal kita sudah belajar, kita ni BA syariah ala yak setarah dengan Imam Ghazali rahimahullah taala. Bang, ini masalah Neh. Tak betul. Faham. Rapat kaki ni tidak betul. Rapat ke orang sebelah tidak betul. Yang betul macam biasa sekadar sejengkal dan bahu saja rapat. Baru kata Imam dengan Maulana Istawu sufu fakum wa atadilu. Nampak? Ha, maknanya rapat sah betulkan sah. Neh, rapat bila kata Imam kata rapat sah. Kita kena tengok bau Rapatkan sah Tengok bau Sentuh bau saja Bida'ah terbaru akhir zaman Tengok tumit Biar belaga dengan orang sebelah Faham tak lagi? Rapat sah tak ada kena-kena dengan kaki Rapat betul. sah bau Kemudian Betulkan sah Tengok tumit dengan garisan belakang Jangan lebih Hak ni tak apa Tubit kot tikat Tak apa jari Hak tumit Faham tak? Biar sama tumit Okey? Faham Soalan seterusnya Seorang bayi, baby baru lahir, dia ambil oleh keluarga angkat. Disusu oleh ibu susu. Memanglah, takkan bapak susu pun. <laughs> oleh adik kepada ayah angkat tersebut selama dua tahun. Okay. Batalkan wuduk ayah angkat bila sentuh dengan anak angkat bila balik. Bolehkah ayah angkat jadi wali pada anak angkat? Bagaimana, teteh adik beradik laki-laki kepada ayah angkat ibu tersebut <laughs> untuk soalan satu dan dua. Baik. Abang ambil anak angkat, adik menyusukan. Ha, faham lagi? Eh faham ke tak, tak faham kau. Kita ger puang. Okay. Kita ger puang bang. Kita ada abang-abang kita lelaki ke puang? <laughs> lelaki. Ya. Biar nampak lu nak seron apa. Eh, abang kita lelaki. <laughs> nampak tak? Abang kita ambil baby, anak angkat, adopsi dia panggil. Uh -huh. At tabani, mengambil anak angkat. Okay. kita ni adik perempuan dia. Abang kita ambil anak, angkat. kita tak ambil. Tapi anak akad abang kita Ngopek dengan kita Faham tak ni? Faham Haa Faham tak apa? Haa Nah Jadi kalau ikut syarat-syarat menyusu Nah Haa Dia syarat-syarat menyusu Anak yang kita susu ni Anak akad abang kita ni Dia akan jadi anak susu kita Faham? Orang tengah ni bagi anak kopek. Faham? Haa ha, ha. Tak susah malu ha. Dia hukum syarat Faham? Haa Anak susu kita Nah Ah, kita jadi apa? Mother of milk, ibu susu. Father of milk. Ah, kita jadi ibu susu Itu undang-undang slang. Okey, okey ya. Pandai ke? Betul Ah, kita ibu susu. Baby, anak susu. Okey. Kita ni dengan abang, dengan baby guna bola. Bila kita mak susu dia, abang kita pak selera susu. Ah. Napa? Ah, Ah, jadi pak saudara susu. Dan anak-anak kita, anak kita dengan baby adik-beradik susu. Aha. Dengan anak abang pula, nak tahu dengan anak abang ni hak lain. Tengok anak kita dengan anak abang kena guna. Ke sepupu, maka baby sepupu susu. Apa hak ni? Ha, ni sama aje. Okey, okey, okey, okey. Dengan anak-anak abang sepupu susu. Nampak? Ha, dengan anak kita Adik beradik susu Laki kita Bapak susu budak tu ha, Abang kita yang buat budak tu anak akak ngabang kita dia jadi mahram Anak tu Iaitu pok sedara susu Faham? Anak abang kita tak jadi mahram Sepupu susu Okey? Tapi syaratnya kanak-kanak itu Belum genap 2 tahun Masa menyusu. Okay. Kalau 2 tahun dah genap atau lebih tak leh. Batu ada dulu di mana dia tanya. Suami dia terminung susu. Ha, sebab dia nak pergi kerja pejabat dia pang dulu. Dia ni ada pakar pang jual ikan pang pang pang. Okay, Buat okay. dalam botol lah, gelas botol lah peti sejuk. Suami kau pukul pada tengah pagi balik. Ingat ke dash lady? Ha, Rupanya dash mami. Ha, ha, ha dia pergi minum. Ha lah faham lagi. Ah jadi dia kata adakah suami dia jadi anak susuan? Itu <laughs> <Ha, ada> soalah. <laughs> Saya jawab ya, jadi anak susuan jika suaminya belum umur dua tahun. Faham tak <laughs> lagi? Dan suaminya mu ada dak dua tahun. <laughs> Faham lagi? Ah jadi tak usah tanyalah soalan gitu. Neh. Ha. Kamu okay, okay, okay. dia pola syarat lagi jadi anak susuan ialah lima kali menyusu yang mengenyangkan. Lima kali ngopek sama Aa. ada lima kali tu berlaku dalam satu hari saja Pasubuh dia nyusu kali Kepuluh pagi nyusu kali Palohu kali Pasok kali Tengah malam kali Lima kali Dalam masa hari pertama yang ambil baby Aa. Jadi dah anak susu Atau lima kali ngopek tu dalam masa dua tahun Faham? Jadi juga anak susu suam Okey? Okay? Okay, Faham-faham ustaz <coughs> so, faham, Jadi faham. boleh jadi maharam Bila jadi maharam Sekalipun Dia tak boleh jadi wali nikah Ah, tu. Anak susuan tidak jadi wali nikah Dia mahram saja Mahram latar muka bumi ni tiga cara Satu, nasab keturunan kita Memang ayah kita, ha. mak kita, tok kita, anak kita Faham? Yang kedua, musaharah Sebab nikah Faham? Hmm. Kita nikah dengan anak dia Faham? Kita puang nikah dengan anak dia, lelaki Pok dia jadi mahram kita Sebab nikah Faham? Yang ketiga, radha'ah, nyusu tadi Ada puang akad-akad ni Tidak jadi mahram Walaupun kita bela lama dah budak ni, kita ambil ngetung tejer itu, zaman tung perok, 600 tahun dah ama budak, tak jadi juga anak yang menjadi mahram kita. Faham? Jadi bila kita anak anak akat kita, anak susu kita tidak dapat pusaka kita. Maka ndaklah kita berwasiat. Siapa yang bela anak akat, ndaklah berwasiat. Kalau tak wasiat, tak dapat seseng pun hak dia. Ha? Ah kalau adik-beradik kita, kita ada anak tak ada anak ada adik-beradik kalau adik-beradik bagi ke dia okey faham ha, kalau dak bagi nengung ah budak tu kalau kita mati faham ah pasal duit kan ah duit jangan main dah harta benda ah ha. soalan seterusnya suami mengaku duda dan mati bini cerita tak ada anak apakah hukum status isteri jatuh atau tidak talak ah ni suami boleh harap punya suami Dekat kata saya duda Isteri saya mati dah takat diboyar Saya tak ada anak lagi Padahal sebeng anak dia ha. <laughs> Nampak tak? Ha. Ada juga lelaki bodoh lagu ni <laughs> Jatuh tak talak? Tidak jatuh talak menaikkan bila dia kata saya duda dalam hati niat cerai Itu banyak letak dalam Facebook Kalau siapa kata duda Maka jatuh talak Ramah iya, mana? Ribu orang share Itulah akhir zaman Bodoh pun ribu share juga Tak apa ilmu tak ada Tapi minat ke agama Bercakap Bila cakap peminat agama Menghancurkan agama Dan orang yang minat agama Pada macam mana Minat kalipun Diam Jangan cakap bab hukum Bab lainlah cakap Faham lagi Hukum hakan jangan ada, Kita ada khazi Ada mufti Ada ulama' dah Betul Betul Betul Betul lah dikatakan Orang yang kasih pada agama Dia merosokkan agama Nah, mak rempik tak tak dah. Dah, apa-apa dia cakap agama. Dia hamspoket. Haa, tayar. Haa, ha, nak-nak no, no, pelaju mutu. Haa, kita orang-orang yang minat agama, minat sangat, masuk bicara hak hukum agama. Nah, sehingga dikatakan, banyak di bara itu, siapa yang kata dia bujang, jatuh talok. Tahu tak? Nah, no, dalam Instagram, monogram, kilogreng. Faham tak lagi? Haa... Ah. Tak jatuh talak. Betul. Malaikat niat dalam mati cerai masa lafaz. Saya bujang lagi. Masa lafaz tu niat cerai. Jatuh talak. Betul. Kerana kata bujang adalah lafaz kinayah dipanggil. Faham tak guys? Ha. Saya tak ada anak lagi. Ha, perkataan itu apa tujuan? Kata-katanya itu nak menghina anak dia, haram perkataan itu. Nak? Ha. <tuh> Tak jatuh talok Tapi niat talok Jatuh talok Macam dia kata ke bini dia neh. Nih Haa Gih balik lah rumah makmu Haa Kalau kata gitu niat cerai Jatuh talok Tapi kalau tak niat cerai Tak jatuh Aku puas dah tengok muka mu Haa <laughs> Dia kata lagu tu Nak Kalau niat cerai jatuh Pasal itu lapas kina Ya kina. Lapas sindir Faham? Haa Soalan seterusnya <coughs> Amalan bacaan surah sejadah setiap minggu Macam wajib dah Adakah baik amalan ini diteruskan atau macam mana Kami mau dengar pandangan ustaz hmm. Sekiranya ketidak imam yang hafal surah sejadah Dia amalkan meletak Quran, kiam di hadapan imam Amalan ini, membaca surah ini dapat diteruskan Minta pandangan ha, Dengar baik-baik tidak ada pun dikatakan wajib baca surah as-sajadah dan sujud sajadah Faham? Pendapat yang kuat sunat kita baca surah-surah ini Jika ada dalam hadis Nabi baca, ahbol itulah yang kita baca Tapi tidak dilarang bacaan yang lain Faham lagi? Kalau datang dalam hadis Nabi baca semayang ni, Nabi baca kuliah dengan kulhu maka abbal kita baca itu lah Tapi kalau kita yang baca aja baca yang lain Padahal dalam hadis Nabi, Nabi baca kuliah dan kulhu Kita baca surah lain Hukumnya harus Faham? Yang abbal sama macam Rasulullah Begitu juga dengan doa jikir, wirid dan sebagainya Sebarang doa kita boleh baca Betul. Doa Nabi, doa sahabat, doa Imam Mazhab Doa salafus soleh Doa tu imam kampung kita Doa kita karang sendiri Doa kiai, doa wali Boleh Afdal Hak Rasulullah Semua hak terbaik Hak Rasulullah Okey ha, Jadi Wajib tak Baca ayat sajadah subuh Jumaat ha, Tidak wajib Sunat tak Sunat. Afdal tak Ya yeah, Afdal daripada surah lain Okey Dan bila dibaca Sujud sajadah ini Datang pulak sunat Iaitu sunat kita sujud sajadah Bila sampai pada tempatnya Haa Jadi tak ada masalah sebenarnya Sujud sajadah setiap minggu Cuma kata setengah ulama, ulamak Seeloknya Kadang-kadang kita tak baca sekali dua Supaya orang awam tidaklah menyengka Bahawasanya membaca itu adalah wajib Ah Ini pandangan setengah ulamak yeah. Setengah ulama kata Mualek juga Sekali-sekala tu Imam Baca surah lain Subuh Jumaat Yang tidak ada sujud sajadah Faham tak kisah? Supaya Bila baca sok mo Setiap minggu Ada orang duduk faham Wajib kena baca Nah ha, Jadi ini pandangan-pandangan ulamak Nah ha, Tak ada masalah Mualek juga Kita baca lima minggu sajadah Minggu kenang tak ada asa Baca pula 8 kali yang ke-9, tak ada asa nah, Tak ada masalah Dan sujud sajadah ni kalau kita baca Dalam semayang Zohor pun boleh sujud Betul. Nih, ha, dalam semayang Maghrib pun boleh sujud Tapi keadaan kita Umat Islam kita ramai tak faham Jadi masalah Yang garik, sujud sajadah Nak, hak nampak okey lah Hak barisan belakang tak nampak ni kok. rokok ha, ha, tak faham Dia pun tak mengaji mana neh ha makmum pula dalam tabih balik awal tu. <laughs> Napa ndak letah bukang abi. Neh Jadi hak ni tu imam turun sujud sajadah, moklong mok ngoh, mok <coughs> ndak mok su mok de ingat rakaat. Faham? Teman naik balik dia naik balik. Neh Jadi masalah ada. Jadi <coughs> yeah, tak juga. salah setujut setiap minggu. Neh cuma saranan setengah ulama elok kita tinggalkan sekali sekala sujud sajadah tadi. Kita ha. baca surah yang lain. Ne? Ha. Kemudian pula pakai uh, quran qiyam. Quran mushaf qiyam ni hmm. mushaf untuk orang yang sembahyang berdiri dia nampak mushaf tu jelas ayatnya besar-besar. Ayat, ayat Dipanggil mushaf qiyam. Ya. Apa nak lagi? Eh? Untuk imam-imam yang tidak menghafal, okey? Apakah hukum kita tengok Quran, tengok Mushaf ketika sembahyang? Jawapnya ada kalenya makroh, ada kalenya harus. Pendapat yang paling ramai jika bukan sembahyang lima waktu, nak maka hukumnya harus sembahyang tawamud teraweh. Semayang semayang lain. Semayang lima waktu yang yang moleknya hafal di dada. Semayang lima waktu. Tapi tidak ada ulama kata haram tengok pada musha. Bukan haram. Khilaful Aula. Maksudnya kalau boleh imam itu yang hafal. Tapi jika tiada yang hafal boleh melihat pada musha. Okay. Kita yang tak hafal Quran. Malam-malam bangun semayang tajud dua rokaat sudah. Semayang duduk tak apa buka musah depan letak atau ya Biar kita kotam Quran 30 juzuk dalam semayang tajud. baca sela-sela saja. Nee semayang duduk Quran duduk depan Allah Huwab. Boleh tak semayang sunat duduk. Boleh. Boleh ha. Nah pak patih baca satu muka. Tak rokok sujud rokaat kedua satu muka. Nampak lagi. Nee Tiga ratus hari Tak sampai setahun Khotam Quran ah nah, Khotam dalam semayang Allahu Rabbi Hebat Haa khotam dalam semayang hmm. Imam Syafi'i dia khotam dalam semayang Tahjud juga Tapi di raka'an pertama dia baca 15 juzuk Raka'an kedua 15 juzuk Ada seorang tabi'i tabi menegur Kononnya bid'ah ah, perbuatan Imam Syafi'i Imam Shmi'i kata Aku meniru amalan Selina Uthman bin Afan Semayang dalam Ka'bah Tak, lepas Semayang Isyad Masuk dalam Ka'bah Semayang tahajud Faham tak lagi? Iaitu rakaat pertama 15 juzuk Rakaat kedua 15 juzuk Salam dekat dengan Semayang Subuh ha. Khotam dalam 2 rakaat kita 200 tahun rumah punduk khotam-hotam. Allah! Allah, <laughs> Allah. Allah. Allah. Itu khotam berita harian dengan sinar banau. Banau sinar <laughs> harian. Nah. Ha. AJK Surau telah buat kutipan untuk buat satu program. Sempena ia Ramadan. Tapi lebih berbaki. Macam mana boleh tak kita guna untuk program lain? Tak boleh. Jika kita sebut kutipan malam ini untuk buat... Ha. Program Maulidur Rasul Contoh Haa ah, ah, Orang ah, pun okay, menyumbang lah okay, Wee okay. sekal dalam tank lah Ada lebih sekatuh Nak pakam dia lain tak liha Pasal sebut Maulidur Rasul Haa ah, betul Ini patua ulama Jadi kena tunggu tahun depan Atau beri pada program masjid lain Guna untuk Maulidur Rasul Haa ah, Faham okay. nak kis Haa Sebab tu kena sebut Oleg moleg eh? Kita guna buat sumbangan Untuk ni Ni ni ni, ni. dan kegiatnya Pishabilillah Sebut lagu tu jadi bila ada yang lebih Ha Boleh kita guna untuk perkara lain Haa Soalan seterusnya Boleh tak kita ikut mazhab lain Dalam amalan tertentu Kerana lebih mudah dan meyakini dengan dalil itu Baik Boleh tak kita dalam mazhab syafi'i Ikut mazhab maliki Boleh Syaratnya kita belajar Betul. Faham lagi Kerana imam-imam mazhab ni Dia bukan haji maliki Imam maliki Nah, Imam Hambali bukan Haji Hambali tukang gunting. Imam Hanafi bukan Haji Hanafi yang bawa geret. <laughs> Nampak tak? Nah, ni Imam-imam mustahid. Jadi kita nak ikut, kita boleh ikut. Cuma jangan kita nak cari yang mana lebih mudah saja. Itu betul. dia panggil tatam mu'rukhaz. Hukumnya haram. Nak cari kemudahan saja dalam hidup. Nah. Ha. Tapi kalau kita sudah terkepik, Ha baru dia kata kita buka ruang supaya lebih longgar. Ah al-umuru idza dhaqat itasa'at. Imam Syafi'i pun kata, jika kita terkepek kita longgarkan sedikit hukum. Betul. Pang, tapi jangan longgar terus, terlondes seluar. Faham? Ha longgarkan sikit pasal perut besar dah. Faham? supaya sangkut lagi di perut seluar, tapi longgar sikit. Kalau pakai biasa ketak sangat. Ni dia buka api. Nampak? Terlondeh seluar. Ha? Ha, jadi ingat, bukan karena nak bermudah-mudah. Nah, bila kita kepayahan, kita takli pandangan masalah lain. Tak ada masalah Oke okay guys, itulah tadi tanya jawab ya soal tanya jawab agama bersama Al al Alustad, Azhar, Idrus yang berasal dari Malaysia guys. Dan dan kita dapat banyak sekali informasi di sini, banyak sekali ilmu di sini sehingga kita Ya, sehingga kita mendapatkan banyak pelajaran-pelajaran penting Berkenaan dengan hukum, berkenaan dengan tata cara dan lain sebagainya ya Semoga soal tanya jawab ini menjadi tambahan pengajaran bagi kita Sehingga kita dapat memahami apa arti dalam kehidupan ini Yang terpenting di akhir tadi Jadi istilahnya kalau kita mau mengambil Kita nih madhab imam syafi'i Lalu kita memakai imam madhab daripada hambali Seperti halnya di Mekah Seperti itu ya teman-teman sekalian ketika kita wudhu imam syafi'i itu kan nanti akan batal Nah kita diajarkan oleh mutawif ataupun pembimbing kita untuk belajar daripada wudhu'nya imam hambali seperti itu supaya apa ketika bersentuhan kita tidak batal nah itu juga boleh guys ya jadi buat teman-teman semua istilahnya betul kata Ustaz Azhar Idrus tadi ketika sempit maka kita akan longgarkan sedikit seperti itu tapi kalau kita istilahnya hanya mencari yang mudah mencari yang gampang seperti itu itu tidak boleh ya, kan? Itu hukumnya nanti ha, haram. Wallahu a'lam bisa, wa. masya Allah, penjelasan Ustadz Azhar Idrus itu berkenaan dengan fikir, berkenaan dengan hukum itu sangat-sangat bagus sekali. Jadi rugi sekali buat teman-teman semua yang belum ketemu dengan Ustadz Azhar Idrus ya, yang ada di Malaysia tidak hadir ke pengajiannya itu sangat-sangat rugi sekali, guys ya. Karena kenapa ya? Karena Ustadz Azhar Idrus ini adalah ustadz yang betul-betul paham -betul dengan ilmu perhukuman seperti itu, guys ya. Oh. Okay. Oke itu saja video kali ini kita akan lanjut di video selanjutnya ya teman-teman sekalian Jadi jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya Supaya teman-teman mendapatkan update terbaru dari channel ini Saya hampir setiap hari mengupload video ya Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh